Shalom adik-adik terkasih, jumpa lagi kita di Selamat Pagi teruna Bagaimana kabarnya hari ini? kasah harap kalian baik-baik aja ya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kisah para rasul 8, ayat 4-8. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih atas penyertaanmu kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk melaksanakan saat adu kami. Tuhan boleh berkati firman yang akan kami baca dan renungkan Kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan satu dunia ke dalam tanpa pengasihanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita terambil dari kisah para Rasul 8, ayat 4-8 yang berbunyi demikian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab, dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah adik-adik, judul renungan kita pada hari ini yaitu Tantangan dan Hambatan Sebagai Pemacu Semangat. Kematian Stefanus sebagai seorang matir memicu terjadinya penganiayaan terhadap para pengikut ajaran Kristus adik-adik. Mereka terpencar ke Yudea atau Samaria, ada yang ditangkap dan dipenjarakan. Namun, kondisi ini justru memacu semangat mereka untuk terus memberitakan Injil, bergaul dengan cara yang benar, memiliki pola pikir, sikap, perkataan dan tindakan yang penuh kasih. Hasilnya, banyak orang yang menyukai ajaran Kristus dan menjadi percaya. Masyarakat sekitar pun menyukai, bahkan mencintai para pengikut ajaran Kristus dan menerima kehadiran mereka dengan tulus. Filipus adalah salah satu dari tujuh yaken yang dipilih untuk melayani jemaat di kota Samaria, adik-adik. Sekalipun kota ini dikatakan tidak akan pernah bertobat dan terus hidup dengan mengandalkan kuasa roh jahat, Filipus tetap melayani mereka dengan penuh sukacita. Banyak orang Samaria yang disembuhkan dari penyakitnya dan dilepaskan dari kuasa roh jahat. Hasilnya, banyak orang Samaria yang memutuskan untuk bertobat dan mengikuti ajaran Kristus. Sobat Teruna tantangan dan hambatan dalam menjalani pendidikan di usia remaja kadangkala menyurutkan semangat kita untuk memacu diri menjadi lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Belajar dari kehidupan orang Kristen mula-mula dan Filipus, mereka menjadikan tantangan serta hambatan sebagai cambuk yang memacu semangat untuk terus memberitakan Injil. Mereka tetap menjalani hidup dengan cara yang benar. Sobat Teruna, tantangan dan hambatan sesulit apapun jangan menyuruhkan semangat kita untuk terus belajar dan tetap menjaga sikap, perbuatan serta perkataan yang benar yakinlah kita pasti akan menuai hasil yang baik bagi diri sendiri dan sesama ciptaan Tuhan satu duit kita telah selesai untuk menutup satu duit kita, mari kita berdoa yuk kita berdoa Tuhan terima kasih atas penyertaanmu, kami boleh membaca dan merenungkan firmanmu ini ya Bapak kiranya melalui firman ini kami boleh memberitakan firmanmu kepada sesama kami ya Tuhan kami boleh serahkan sisa aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan boleh jawab, Tuhan boleh dengar doa ini dalam nama Tuhan Yesus, sambil berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini adik-adik. Jaga kesehatan selalu ya. Tuhan Yesus memberkati.